Apa kabar para pecinta sepak bola tanah air? Kali ini berita dari klub raksasa Liga Inggris Manchester United. Jesse Lingard belum juga memperpanjang kontraknya di Manchester United. Setan Merah punya cara terakhir untuk merayunya, dengan kenaikan gaji. Situasi Jesse Lingard di Manchester United masih tarik ulur. Pihak klub mau mempertahankan pemain berusia 28 tahun itu karena masih masuk dalam rencana manajer oleh Gunnar Solskjaer. Akan tetapi, Lingard sudah gerah. Dirinya tidak mau melulu jadi pemain cadangan. Jesse Lingard baru bermain tiga kali di Liga Inggris awal musim ini. Ketiganya cuma jadi pemain pengganti dengan total waktu bermain hanya 45 menit. Akan tetapi, Lingard sudah mengemas dua gol. Oleh sebab itu, dirinya merasa pantas kalau diturunkan sebagai starter. Dilansir dari Daily Mail, Manchester United punya cara terakhir untuk menggoda Jesse Lingard untuk menambah kontraknya. Manchester United akan memberinya kenaikan gaji. Selama ini, Lingard digaji sebesar 75 pounds atau setara 1,4 miliar rupiah per pekan nantinya akan dinaikkan jadi 135.000 pounds atau setara 2,6 miliar rupiah per pekan. Jesse Lingard hingga kini belum memberi jawaban dan sepertinya masih pikir-pikir. Oke okay sih naik gaji, tapi kalau terus-terusan jadi pemain cadangan pasti tidak bagus untuk kariernya bukan. Andai sampai musim dingin mendatang Lingard belum juga perpanjang kontrak, maka Manchester United mengambil langkah tegas. Manchester United siap menjualnya dengan harga murah. Manchester United lebih baik meraih untung walau cuma sedikit. Daripada nantinya Lingard akan cabut kala kontraknya habis dengan status bebas transfer. Lingard bakal dibanderol murah seharga 15 juta pounds atau setara 289 miliar rupiah. Turun dari 25 juta pounds. Harga yang dipatok Manchester United untuk menjual Lingard pada musim panas kemarin.